langsung kita meluncur ke gamenya. Yaduh. Kita kemana lagi? Kita lompat ke bawah sih. Mati nggak ya kalau lompat ke bawah? Coba. Oh, enggak ternyata. Ini nggak bisa diambil nih apa anjir? Ceritanya cuma lampu gitu doang. Bagaimana? ya <tuh> Oh, ada jalan lagi di situ. Tapi di sini. Ada tangga kita kesini dulu ya ngambil item ya. Menarik nih game ini, cuma aku gak tahu nih harus ngapain harus gimana nih. Oke sekarang kita masuk. Ini tempat persembunyian pampirnya tadi ya. Ini gak sih? Mana dia? Nggak ada. Oh uh, set di situ dia bajingan. Bye bye, lari loh. Oh, ceritain debu itu kalau kena, kita bersin. Bangsut dah ya, ngadeketin gua. Dia harus kemana nih? Anjing banyak debu. Jadi kita kalau bersin tuh ketahuan nama dia kecil-kecil bersinnya gede banget ya? Berarti ya, dia ya, anjay. Tuh, anjing! Kenapa lu udah keluar masuk lagi? Bajingan! Gara-gara gue bersin, kayaknya ya. mana nih kita nih? Aduh, mana cok? Ini cok, ada selau. Nah, lagi nih ada pintu lagi, ini kemana nih? ini apa amplop? press e eh. bajingan, ini kode apa ya? kode apa nih? kode apa guys? ini guys coba kita cari dulu Mana nih? ada buku-buku, kita lompat ada item tuh di atas ini tempat tidurnya dia, ceritanya Ada dia. Eh, oh, boleh, boleh, boleh. Kemana ini kabur anjing? Panik beneran lu anjing? Takut ketahuan beneran anjing? Padahal cuman game lo ini padahal. Oh, ada tangga. Kita naik selalu. Wae, wae, wae, wae, wae, wae, wae, wae, wae, kabur. Anjing panik lo gue Merah tiba-tiba. Ketahuan anjing ada vampir di situ. Ada witch. gumpet ngumpet gumpet Anjir ini masih kuning aja lagi Acak lagi sobat ganteng brengsek I should be fine. Nah gitu kabur dah lu sana Bangsat gue mau naik anjing hampir itu ya, gue tuh ketahuan tuh eh kalau ketahuan dia mati deh eh guys sih ini kasurnya dia kasurnya dia peti mati anjing orang menyeramkan apa coba oh, kita ada lagi tuh nah naiknya kemana cu ada tangga oh ada eh ada item agains kita dapat enam enam item totalnya sampai dua puluh ya itu tadi kode tadi apaan ya kode apaan ya anjing harusnya ke biar Wherever di sisi Wherever for everyone, everyone. capek-pecahin Pecah aja lah berdua amat ya kan? Uhuhuhui. Dapat item again. My friends. Kita udah Tadi dapat berapa tuh tadi tuh, item? 7 apa 8? Debunya sampai di atas lemari no ada no anjing nggak jelas debu bangsatnya. Udah ya udah habis ya itemnya ya. Tadi itu kode apa ya yang kita disuruh mencet eh itu. Wah tidur dia. Lah, anjing tidur gitu doang. Apaan sih, bangsat? Ketahuan, ketahuan, ketahuan! Kita kan ketahuan, ngumpet, ngumpet, ngumpet, Wah, bangsat! Debu anjing nih, berisik aja dah. Mana nah, udah kabur ya? Belum, ya. Kalau gue lari ke kesana, wah, lalalala, bangsat! Baru gue mau lari ke sono. Dede kabur deh lu deh keluar anjing. Buru woi bangsat. Lari lari lari lari lari jangan sampai ketahuan anjing, ngeri bangsat. woi Oh ada. <laughs> anjing anjing. Ya kabur sono lo lu, cabut. Beringsek, cabut. kita baru kita jalan. Ini apa nih bullet-bullet? Oh, gua tahu anjing. Kita tadi apaan ya kodenya ya? 7MHFYE 7MHFAYE Oke, mana 7? Ini 6. Oh, paham gua. Kita disuruh tarik ini ini nih berarti nih kan jago gua anjay soal salah teker gigi tujuh M M mana M M mana cu M cu dah masa nggak ada M eh A Oh ini Mnya anjing tujuh M F h y e f mana f dia tuh santai aja lah ya nggak dia nggak tahu ini kan f mana Eh, oh ini dia f eh salah m h f y e baru ya Wee weee weee. ah ketahuan anjing bajingan cu nulang lagi kita bangsat dari sini lagi Enggak ngambil item-item lagi kan ngambil nggak sih karena ada tuh item tapi Ah, capek banget jalan-jalannya, kalau harus ngambil-ngambil. Coba -ngambil. so, deh kita langsung aja ke sana. Mati. Kenapa mati? Tadi perasaan gue lewat nggak mati dah. Kenapa sekarang mati ya? Kita langsung aja deh, mecahin yang tadi tuh. Eh? yang tujuh MF HYE itu tuh eh larinya pelan banget anjing caci brengsek boom nah kan gue masuk dia cabut gitu dong ada yang kelewat nggak sih tujuh e A nya udah belum ya? 7 M Eh Oh ini H terus apa sekarang? Berarti bajingan 7 M B, E, udah kan F Y eh terus apa sekarang Oh, dikasih tangga cu. Ada tangga Tiba-tiba disokin Kemana nih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 Gue Raffi Asti, cabut!